pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Yang kebanjiran rezeki dan kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan. Ataupun yang memperkuat satu malam zodiak yang kebanjiran rezeki untuk mendapatkan kehidupan lebih bagus di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kehensanya kita membuka dan membacakannya itu zodiak yang pertama adalah Four of Cup ataupun empat piala. Untuk zodiak pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang di mana di sini dikategorikan seorang Taurus akan mendapatkan keberlimpahan rezeki. Dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di tahun 2021. Di sini dikatakan seorang taus mendapatkan rezeki yang berlimpah ataupun kebanjiran rezeki karena di sini seorang taus akan bertemu seseorang dan berjumpa seseorang yang dimana akan memberikan suatu pekerjaan yang besar dan pekerjaan itu akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Taurus sendiri dan di disini juga menggambarkan bahwasanya bukan hanya satu pekerjaan namun empat pekerjaan akan sekaligus ditawarkan kepada seorang Taurus yang dimana sini hasilnya akan maksimal dan disini seorang Taurus akan membuka sebuah usaha yang di disini usahanya akan mendapatkan peningkatan yang sangat drastis dan kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2 dan untuk support energinya adalah kenaik obsor. Secara umumnya kenaik obsor itu diaplikasikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan seseorang yang lebih dekat dengan seorang taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang taurus akan kewalahan mencirikan segini tahun 2021 yang dimana di sini seorang taurus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang berdampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021 yang dimana pekerjaan tersebut salah satunya berasal dari orang-orang terdekat orang yang sudah dewasa yang disimbolkan dengan kenaik offshore dan tukar kartu kesimpulannya adalah di empress cara umumnya di empress itu diartikan seseorang yang memelihara seorang-orang yang memelihara seseorang yang memberikan kepada orang lain dan seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain, dan jika kartu di-emptress kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang yang disimulkan dengan kenaik autswot merupakan sosok sese seseorang yang memberikan kepercayaan kepada seorang Taurus, yang dimana di sini yang diberikannya pekerjaan yang bernilai besar yang berdampak positif kepada kehidupan serta di sini seorang Taurus digambarkan akan kebanjiran rezeki di tahun 2021. Nah itu zodiak yang kedua adalah two of cup ataupun dua piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana disini digambarkan seorang Pisces akan kebanjiran rezeki dan kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021 disini digambarkan salah satu sumber rezeki yang didapatkan oleh seorang Pisces di tahun 2021 adalah berkat doa dukungan dari pasangan ataupun yang dimana sini jalannya adalah melalui pasangan Pisces sendiri dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Seorang Pisces akan mendapatkan dua usaha ataupun dua bentuk pekerjaan yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya. Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Pisces akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha sendiri yang dibangun bersama pasangan yang akan berdampak positif serta akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dan kehidupannya akan berubah di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan kebanjiran rezeki tahun 2021 dan kehidupannya akan lebih bagus yang dimana di sini salah satu rezekinya datang dari seorang pasangan melalui pasangan yang dimana di sini juga seorang Pisces akan membangun sebuah usaha bersama seorang pasangan yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak. Dan di sini seorang anak akan mendoakan seorang Pisces agar lebih bagus serta mendapatkan pekerjaan dan rezeki yang sangat bagus lagi di tahun 2021. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang pasangan, sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh, sosok seseorang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada seorang Pisces, yang dimana di sini seorang Pisces akan membuka usaha bersama seorang pasangan dan di sini mereka akan mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dan kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021. dan untuk zodiak yang ketiga adalah nine of pentacles ataupun 9 poin. untuk zodiak yang ketiga yang kebanjiran rezeki dan kehidupannya lebih bagus di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak libra. di sini digambarkan bahwasanya Keuangan seorang libra akan semakin meningkat di tahun 2021, kehidupannya akan semakin meningkat di tahun 2021, dan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di tahun 2021 akan berdampak positif kepada keuangan finansialnya dan di sini apapun usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang libra di tahun 2021 akan membuahkan hasil yang maksimal dan pekerjaan itu akan berhasil yang dimana di sini seorang Libra akan kebanjiran segi di tahun 2021 dengan usaha dan kerja keras libra sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun seseorang yang lebih dekat dengan seorang libra sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang yang libra akan mendapatkan kebanjiran rezeki dan kehidupannya lebih bagus di tahun 2021 yang dimana disini keuangannya meningkat yang disimbolkan dengan Naik open table dan di sini usaha apapun, pekerjaan apapun yang akan dilakukan seorang Libra di tahun 2021 akan berbuah manis dan berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana di sini seorang pasangan, seseorang yang terdekat, ataupun sahabat Libra selalu mendukung seorang Libra di dalam kategori kehidupan dan mendapatkan rezeki di tahun 2021. Dan jika kartu di m kita gabungkan dengan zodiac yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang pasangan sosok seseorang yang lebih dekat sosok seorang sahabat akan selalu mendukung yang dimana di sini seorang pasanganlah yang sangat berarti kepada seorang libra yang dimana di sini juga menjadi penyemangat kepada seorang libra untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di tahun 2021 dan di sini berkat doa dari pasangan apapun yang dilakukan oleh seorang libra apapun yang dikerjakan oleh seorang libra akan berbuah manis dan berdampak positif kepada kehidupan seorang libra di tahun 2021 dan zodiak yang keempat adalah Five of Cups ataupun lima piala Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan kebanjiran rezeki dan kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang selalu menantang masa depan dan tidak mau menatap masa lalu yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta rezeki seorang Gemini akan semakin bagus di tahun 2021 dan di disini juga dikategorikan bahwa seandainya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat mampu melihat situasi kondisi peluang usaha yang dimana di sini seorang Gemini akan mendapatkan peningkatan rezeki dan pemanjiran rezeki serta kehidupannya akan lebih bagus di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang lebih dekat dengan Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan kebanjiran rezeki dan kehidupannya lebih bagus di tahun 2021, yang dimana di sini seorang Gemini pandai melihat peluang sebuah usaha yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport seorang Gemini agar lebih fokus dan lebih giat lagi untuk mendapatkan rezeki dan merubah kehidupan yang lebih bagus di tahun 2021. Jika kartu di emperes kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh dan sosok seseorang yang mempercayakan kehidupannya kepada seorang Gemini dan di sini seorang Gemini bersama pasangan akan berjuang. Untuk melihat masa depan, menjalani sebuah usaha, melihat situasi dan kondisi yang dimana di sini suatu usaha tersebut berpeluang untuk mendapatkan peningkatan keuangan kehidupan di tahun 2021. Dan di sini digambarkan seorang gowinya bersama seorang pasangan akan berhasil mendapatkan rezeki yang berlimpah, kebanjiran rezeki dan kehidupannya akan sangat berubah di tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang kebanjiran rezeki dan kehidupannya lebih bagus di tahun 2021 adalah zodiak yang pertama Taurus, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Libra, dan yang keempat adalah zodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang kebanjiran rezeki dan kehidupannya akan berubah di tahun 2021. Semoga bermanfaat.